Wow, wow wow wow. Ini apa teman-teman? Wah. Hijau, hijau. Wah, sepertinya ini mainan teman-teman. Tapi mainannya kotor sekali ya teman-teman ya. Ini mainannya apa aja ya teman-teman ya? Wah wah wah wah. Sepertinya ini bagus-bagus mainannya teman-teman mari kita bersihkan teman-teman mainannya teman-teman biar kita tahu mainannya apa aja ya teman-teman ya oke wow pemadam kebakaran ternyata teman-teman buah wow, mobil tanky teman-teman wow ambil tangki lagi teman-teman. Wow, mobil ambulan. pemadam kebakaran teman-teman ada kebakaran. Wow, mobil tangki. motor balap. Wah mobil box teman-teman.